Uh, saya mau atau mungkin di emulator Wii U ya dan untuk game yang nge lag ini mungkin kalau kalian udah setting grafik packsnya gitu kayak misalnya untuk uh, contoh gamenya misalnya di sini saya ambil contoh Bayonetta deh gitu misalnya di sini kalian udah uh, grafiknya udah kalian turunin untuk shadow quality nya kalau udah uh, ganti ke low dan untuk resolusinya juga misalnya kalian udah ganti misalnya ke sembilan p atau mungkin udah ganti ke tujuh p tapi masih nge lag gitu dan masih nggak playable Nah, mungkin kalau kalian udah uh, otak-atik dari graphic packs-nya juga uh, dan masih nggak bisa, kemungkinan itu ada masalah pada uh, full sense nya atau mungkin pada akurasinya kalau untuk di PCSX2. Gitu. Dan sini untuk mengatur akurasinya, sebenarnya kalian cukup tinggal uh, checklist satu box aja dan udah gitu beres. Kalian cukup tinggal ke option, terus tinggal klik aja untuk yang general settings, dan tinggal kalian pindah ke tab graphics, dan tinggal kalian checklist aja untuk yang full sense at zx to draw done. Gitu. Yang ini namanya, dan ya, mungkin untuk uh, versi 1.22 ada di sekitar sini, gitu. Untuk uh, namanya, mungkin nanti kalau kalian misalnya nonton video ini 3 tahun kemudian, mungkin posisinya bisa pindah, gitu ya. Dan yang kasar, setelah saya checklist untuk yang full since ini, ini game Bayonetta, Bayonetta dua yang saya main ini jadi playable yang tadinya uh, mungkin 15 belas fps kalau ketemu musuh, gitu ya. Dan entah kenapa, harusnya kalau di scenes gitu ya, mungkin akuratnya tuh, akurasinya tinggi gitu. Itu harusnya makin nge like gitu tapi ini malah makin lancar kayak gitu jadi untuk uh, tipsnya dari saya tinggal kalian uh, ceklis aja untuk yang full sense atau yang akurasinya tinggi dan uh, mungkin kalian juga bakal bingung juga karena ini beda sama yang PCSX2 untuk yang PCSX2 tuh ada tulisan akurasi gitu ya ada low medium sama high gitu untuk di sini nggak ada gitu ini gak ada tulisan bahkan saya juga nggak tahu ini bahwa untuk akurasi gitu sebelumnya ya Se uh, sebelum saya uh, otak atik untuk setting setting saya gitu dan saya cari tahu juga ini tuh apa gitu dan ya memang itu sih yang kurang dari semu tapi intinya kalian bisa langsung uh, charge saja untuk yang full sense ini Walaupun saya cuman baru nyoba ya, baru nyoba di game Bayonetta 2, gak tahu untuk game lainnya, yang asalnya gak playable, yang sekitar 15, sekarang jadi 60 fps, walaupun turun ya, turun ke 45 atau mungkin 40-50 juga gitu, dan naik lagi ke 60 gitu. Tergantung juga dari uh, prosesornya gitu, mungkin prosesor yang kalian pakai, kalau mungkin prosesornya udah bagus gitu, dan mungkin nanti ke depannya bakal diupdate juga untuk semu gitu, dan untuk... Uh, stabilitas dari semu ini mungkin nanti beberapa tahun lagi mungkin bakal diupdate ya yeah, mungkin nanti nggak akan ada fps drop lagi gitu dan ya, jadi cukup segitu doang saya untuk videonya uh, mungkin lebih banyak obrolnya gitu tapi intinya kalian bisa langsung ceklis aja untuk yang full sense biar akurasinya tinggi gitu dan ya, jadi cukup segitu doang untuk videonya dan text browsing bye bye